tidak ada lagi pengorbanan memalukan asat ini bukan akhir bagi kami. Dingin dan berbahaya. Kami tidak <laughs> Hidup dan mati, Kami tidak intelektual. Kami tidak dikalahkan. Killing spree. Initiate retreat. Apa ini sudah berakhir? Our turret has been destroyed. Need assistance. Alt is not ready. Keputusan. Keputus Kami tidak. Ditalahkan. dengan godot Rakyatku membutuhkan is under attack Hidup dan mati merupakan suatu berkah Selang kamu, pengunjung, karena nekroklos dingin dan berbahaya. Rosakan botos asa. Shut down. The Sebelum menyerang kamu, rosakan botos asa. Rosakan botos asa. Hidup dan mati Mencang, merupakan suatu bentuk. Seharusnya menikah dengannya, dengan daun ini. Tegas. Kening Metroki terlalu dingin, terlalu tenang. Sejarah untuk Metroki. kota akan menjadi suari memandu nekrokip melewati kegelapan Victory!